Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan pengundian door prize bulan Desember untuk hari ini dan langsung saja saya share halaman pengundiannya. Nah, jadi di sini ada sudah ada nama-nama uh, akun yang mengisi dan di sini ada beberapa akun yang tidak mengisikan nama akunnya ya mau tidak mau yang tidak mengisi nama akun ini tidak akan ikut di undi karena tidak karena yang kita copy adalah nama akun. Nah, dan di sini nama-nama akun sudah kita copy dan ini sudah kita sortir satu uh, satu akun itu hanya satu nama yang akan kita ikutkan di pengundian. Dan ini langsung kita ajak ya, langsung kita ajak Oke, setelah kita acak, kita langsung undi 20 pemenang. Pemenang pertama. Langsung 20 pemenang kita undi. Kanal ofisial, KIT News, OKC Times, Berita Pedas. Dan yang kelima, Zeta Kabari. Sekarang yang keenam. Timporak ya. yang ketujuh covid news yang ke delapan lensa cerita yang kesimpulan ini yield explos one more row yeah news kemka news slide sekarang yang ke-13 adalah news yang ke-14 bullet -bul news 15 Alfa News delapan ratus delapan puluh enam News tujuh belas 18 belas, News 19 sembilan belas, dan yang terakhir yang ke-20 ke -20. Budak Melembang. Nah, ini ada di suara 20 tapi akan kita cek dulu satu per satu apakah benar eh active 15 atau lebih. Kita cek dulu kanal official. Kanal official. Kanal official Kita cek dulu kanal official, kanal official aktifnya 26, benar berikutnya kita cek feed news. Speed News. Active Day-nya 22. Benar. Berikutnya. OKC Times. Active Day-nya 16. Oke. Okay. Berikutnya. Berita pedas. Aktif d nya 26. Berikutnya ZK Kabari. Aktif d nya ZK Kabari 31. Berikutnya info rakyat co id, -ID. aktif d-nya 15 berikutnya obet news aktif d-nya 31 lanjut lensa cerita Lensa cerita. Enggak ada nih. Enggak ada. Lensa cerita. Enggak ada. Apa nama, nama akunnya nih? Lensa cerita. Enggak ada. Lensa cerita. Enggak ada. Aduh. Apa nama akunnya nih? Kok nama akunnya salah? Lensa kabar aduh apa nama akunnya lensa cerita ini lensa lensa cerita lensa cerita tidak ada uh. nama akun lensa cerita tidak ditemukan masak salah sih nulis nama akun lensa lensa cerita uh. lensa cerita tidak ada di sini ah, tidak tidak ada gimana nih dunia cerita lensa cerita apa ya lensa cerita aduh Lensa cerita Lensa cerita Sela Aprilia Apa nama akunnya nih? Lensa cerita Kok tidak ada? Ah. Lensa cerita Kita cek lagi sini Bisa nggak ada namanya Lensa cerita lensa kabar lensa hobi lensa nggak ada lensa cerita tidak ada lensa warga lensa nasionalis natarah lensa cerita tidak ada aduh gimana tuh ya Nah untuk akun lensa cerita itu tolong konfirmasi lagi nama akunnya ada, nama akunnya apa sebenarnya, karena di daftar akun Aurora News tidak ada akun lensa cerita, tidak ditemukan akun lensa cerita. Oke kita lanjut ke nyinyir expose, tolong yang benar mengisi nama, nama akunnya Junior expose ada 20 puluh active day, kemudian One Moreo, One Moreo dua active day, Jahanius. Nah, CH News juga nih. aduh CH News, 21 Active Day. Berikutnya, MK News Line. MK News Line, 24 Active Day. Berikutnya, Atalah News. adalah news 17 active day berikutnya dulur news dulur news 24 active day berikutnya alfa New. New 17 active day RPN News RPN juga tidak ada, tidak ditemukan apa oh disambung dia RPN News. Tolong nama akunnya itu harus sama dengan nama akun yang um. Kalau disambung sambung, kalau dipisah pisah. Ini RPN News 15. Sebetulnya dia menulisnya dipisah. Enggak ketemu di dikabar. Dua dikabar. dikabar 28. Lanjut, IP tiga, dua puluh tiga, dua puluh News. IP news, 23. Dan Smith news. with news 22 dan terakhir Budak Plembang Budak Plembang itu 28 active day. Itulah dia pemenang pemenang door prize kita, pemenang door prize kita. saya bacakan lagi pemindangannya adalah kanal official Pit news, OKC Times berita pedas Jerka -Kabari, info rakyat ID obit news nah, lensa cerita lensa cerita ini tidak ditemukan Bisa cek di daftar akun lensa cerita tidak ditemukan saya enggak tahu apakah dia salah salah menulis nama salah menulis huruf salah menulis huruf lesa tersambung juga tidak ada lensa cerita pakai titik juga tidak ada lesa cerita tanpa lesa cerita dengan spasi juga tidak ada jadi enggak tahu nih akun siapa akun apa nih lesa cerita jadi buat yang buat yang menulis lesa cerita tolong konfirmasi ya lesa cerita ini didaftarkan oleh Sela Aprilia tolong nama akun nama akunnya apa nih sebenarnya lesa cerita ini oke okay. nah sementara untuk pemenang door prize eh, untuk 5 akun teraktif dengan jumlah postingan terbanyak ini eh, ada du, ada 62 akun yang yang yang aktifnya full 31 dan yang terbanyak itu adalah yang terbanyak itu adalah uh, talenta TV ya ini ini Coba kita Ya, ini. Jadi ada nanti akan akan diumumkan. Jadi di sini kelihatan, kelihatannya yang 31 eh, yang paling banyak itu Talenta TV. Yang empat lagi nanti akan diumumkan eh, kemudian, ya. Kalau di sini ada terlihat ada rekam jejak dengan 19 kop dengan 590 Talenta TV 815 kemudian eh, paper paper news 367. Dah, itu aja yang eh, yang berikutnya nanti akan kita umumkan. Oke, baik. Demikian pengumuman untuk door prize bulan ini. Nantikan door prize di bulan berikutnya. Jangan lupa untuk terus posting agar mencapai 15 aktif day agar bisa ikut door prize Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.